Luka Modric cedera Sementara Real Madrid mungkin tidak akan bertukar jeda internasional dengan rival mereka Barcelona, mereka juga terkena virus FIFA. Beberapa pemain penting yang bisa kembali dari tugas internasional karena masalah cedera selain Luka Modric. Kapten Kroasia bermain 90 menit dalam kedua kemenangan Kroasia atas Denmark dan Austria dan sekarang memiliki kelebihan otot di pinggulnya. Pemain berusia 37 tahun itu diperkirakan akan absen selama seminggu menurut diario AS, dengan berbagai sumber lain menempatkan waktu pemulihannya maksimal 10 hari. Semua dari mereka setuju bahwa dia akan melewatkan pertandingan Osasuna dan Syahatar Donetsk pada periode itu, tetapi harus kembali untuk pertandingan mereka dengan Getafe akhir pekan depan. Yang terpenting itu berarti dia sepenuhnya fit untuk El Clasico pada match day berikutnya. Kebugaran Modric paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir karena ia terus melampaui banyak orang yang lebih dari satu dekade lebih muda darinya. Namun Los Blancos tidak diragukan lagi akan sangat berhati-hati dengan Modric karena tidak ada seorang pun di pihak mereka yang dapat memberikan apa yang dia lakukan. Man City buru Bellingham, Madrid gerak cepat Striker Manchester City Erling Haaland dikabarkan telah meminta pada manajemen The Citizens agar memboyong Jurbelingham dari Borussia Dortmund. Bellingham kini jadi buruan sejumlah klub top Eropa, sebab ia pemain muda yang bisa jadi aset jangka panjang. Sekarang ini ia masih terikat kontrak sampai tahun 2025, tapi kabarnya Bellingham bisa saja cabut dari Dortmund pada musim panas 2023 nanti. Sebab klub-klub peminatnya pasti makin ngotot untuk mendatangkan pemain 19 tahun tersebut. Sebelumnya mereka sudah berusaha memboyong Bellingham pada musim panas 2022 kemarin. Awalnya berusia Dortmund enggan melepas Jude Bellingham, namun mereka kemudian dikabarkan siap berpisah dengannya. Namun mereka hanya akan melepasnya dengan setengah hati. Dortmund diklaim siap melepas Bellingham dengan harga 130 juta pounds. Setelah itu ada kabar baru, Dortmund kini menurunkan harga jual Bellingham menjadi sekitar 83 juta pound saja. Tapi ada satu syarat yang diajukan Dortmund, siapapun yang ingin menembus Bellingham harus membelinya secara tunai dan tak boleh mengangsur. Jur Bellingham dikabarkan diincar oleh Liverpool dan Manchester United. The Reds disebut sebagai klub yang paling otot untuk mendatangkan jasa pemain 19 tahun tersebut. Namun Liverpool dikabarkan terpaksa harus gigi jari. Pendekatan mereka pada Bellingham dikabarkan berakhir dengan kegagalan. Pasalnya, Bellingham enggan balik ke Premier League. Ia disebut ingin gabung ke Real Madrid dan jadi bagian dari era baru klub tersebut. Kontrak di Madrid segera habis, Asensio akan merapat ke Barcelona. Gelandang Real Madrid Marco Asensio dikabarkan telah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun dengan Barcelona. Masa depan Asensio sejak musim lalu jadi tanda tanya besar. Pasalnya, kontraknya di Madrid berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Asensio sendiri santer disebut ingin segera cabut dari Madrid pada musim panas 2022 kemarin. Ia sebenarnya tak kekurangan peminat. Ia dikabarkan diincar beberapa klub seperti Liverpool, AC Milan, hingga Manchester United. Namun Asensio memilih bertahan karena ia tak mendapat tawaran yang memuaskan. Sempat ada kabar yang cukup mengejutkan terkait spekulasi masa depan Marco Asensio. Ia disebut diincar oleh rival Real Madrid, yakni Barcelona. Barca dikabarkan siap untuk memboyong Asensio pada Januari 2023 mendatang. Kabarnya Blaugrana menginginkan gelandang serba bisa itu karena mereka diperkirakan akan butuh asupan amunisi baru di lini serang. Pasalnya salah satu penyerang mereka yakni Memphis Depay disebut akan cabut dari Camp Nou. Pelatih Barca Xavi diklaim tertarik dengan permainan Asensio. Kini ada kabar baru terkait Barcelona dan Marco Asensio. Gelandang asal Spanyol itu diklaim telah sepakat gabung Blaugrana. Kabar ini dilansir oleh Resi, laporan itu juga menyebut Atensio telah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun yang ditawarkan oleh Barcelona. Kontrak itu akan berlaku musim panas 2023 mendatang, tentunya ia akan pindah ke Barca dengan gratis. Perpindahan pemain antara dua klub rival itu sendiri sudah lama tidak terjadi. Terakhir kali ada Javier Saviola yang pindah dari Barcelona ke Madrid pada tahun 2007 silam. Sebelumnya, Marco Asensio sempat ditanya soal kabar ketertarikan dari Barcelona. Ia ternyata tak menghapus pintu untuk membelot dari Real Madrid ke sang rival abadi. Sejujurnya, saya tidak tahu. Seperti Barca, banyak gosip yang keluar. Ujar Asensio pada Cop. Saya fokus pada saat ini dan memberikan segalanya dengan tim nasional dan dengan Kop saya. Saya belum memperhitungkannya dan tidak memikirkannya. Saya tidak bisa memberimu jawaban. Akunya. Masa depan Toni Kroos di Real Madrid diputuskan di tahun 2023. Toni Kroos adalah pesepak bola yang spesial. Itu tidak diragukan lagi. Tapi yang kini mengeragukan adalah kelanjutan karir Kroos di Real Madrid. Kontraknya di Real Madrid akan habis di tahun 2023. Ya, musim ini akan menjadi tahun terakhir pemain berusia 32 tahun itu bersama Los Blancos. Sampai saat ini, Madrid dan Kroos sama-sama belum menunjukkan itikat untuk memperpanjang kontrak walaupun kualitasnya masih selalu bicara di lapangan. Menurut laporan dari Marka, Cross belum mau berspekulasi tentang masa depan dirinya. Keputusannya nanti baru akan diputuskan begitu memasuki tahun 2023 atau mendekati kontraknya berakhir. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Cross ingin memantau kondisi fisiknya terlebih dahulu. 2023 dianggap jadi waktu yang tepat supaya dia bisa memutuskan akan lanjut atau tidak. Kekhawatirannya itu memang terbukti di awal musim 2022-2023. Kroos sempat menderita cedera dan membuatnya menepi beberapa saat. Untungnya, masa pemulihannya berjalan lancar, ia langsung tampil dalam kondisi terbaiknya dan membantu Madrid tidak terkalahkan sejauh ini. Saya pikir 2023 adalah tanggal yang baik dan sengaja dipilih. Saya akan berusia 33 tahun saat itu, kata Kroos saat itu. Kemudian kita akan dapat duduk dan memutuskan bersama apakah kita ingin memperpanjang asosiasi kita satu atau dua tahun. Saya sepenuhnya terbuka untuk kemungkinan itu.